Halo, aku Niko Kim. Salam budaya reksa dunia. Di sini, di film ini, aku berperan sebagai Pak Sunari. Pak Sunari itu oh, adalah apa guru apa olahraga apa ya. Guru apa olahraga ballet sebenarnya apa sih. Nanti ini aku sebagai Bu Lili. Bu Lili ya, itu gede loh. Bu Lili, Ibu Erlangga. Sosok Mariani di film PR Pumbungkwe ini dia adalah sosok keibibuan dan wanita yang nggak bisa menerima keadaan jadi selalu menuntut suaminya untuk apa ya untuk banyak uang Oke untuk kelu kesah di film PR Kumengko ini, alhamdulillah nggak ada keluh kesah ya di sini semuanya fun ya dan alhamdulillah pemeran yang lain tuh mendukung, pokoknya menter keren, cucok ya seperti itu. Jujur saya senang banget menjalani peran seperti ini karena ini juga pengalaman pertama aku ikut shooting seperti ini jadi aku menikmati dan aku banyak belajar di sini. Seru sih, seru ya Seru ya Jin? Iya Bahkan aku harusnya nggak cuma beberapa tim Harusnya semuanya episode aku ada eh, <laughs> Heheheheh, ya Aku pengennya tuh, satu tim sama Kak Oprobro Pengen, pengen Jin selanjutnya ya film selanjutnya. Kalau pengen ngono jadi apa? Misale lho angan-angan nek angan-angan aku ya dadi anak mula ya. <laughs> <laughs> Nyusu Mardino. Ijo tak <laughs> lepon meneh. <laughs> ya silah di sini e, untuk pemainnya dan krunya sembarang kali di sini seneng-seneng aja -seneng. ya. Jadi care, heeh ah, enggak ada enggak ada keru besar terus care semua butuh opo oke. Okay. Okay, ya. Pengen baik nang tisu tisu. Tisu banyu kabel lengkap sudah so, ready ya. saling mendukung. Aku paling suka Elangga sih sebenarnya ya, oh. tapi karena Elangga sudah punya pacar ya hasbi aja deh Buat kalian semua, jadi jangan lupa seluruh Tulung Agung sekitarnya seluruh Indonesia Jangan lewatkan film kita BRKumungkowe hanya di Buds Channel Hanya di Buds Channel ya Wajib nonton Lekan delok, rugi lek, temenan Oh no iki lo, no iki lo Eno iki Oh, Hahaha, ga apa pokoknya Pokoknya oh, seru-seruan di sini PRKu Mongkwe Sukses seru untuk Buds Sukses. Ya wajib semuanya nonton yeah. PRKu Mongkwe oh.